Eska, ah, itu kalian. Maksudnya jajanan. Hilang. Heeh. Itu buat siapa aja? Pip. Pip. ini di Oi. Oh ni VPN. Ni VPN. Dede bayi. Dede. Dede bayi. Ni ni. Ah. Ni. Ni. Amah. Ah, um, <coughs> ah Indra. Ah. usaha, tapi terus. Nuk, nuk, nuk, berapa nuk, nuk, nuk, Teteh bayi Tetehnya Teteh bayi hmm. nuk, nuk, untuk empat lima untuk diri kamu? Apa yang Umi lakukan Umi diri umi Apa yang kamu Bapak untuk okay. Abah mau diajak kan bapak abah ke Jepang punya lain de ya sisna nah. he warna pink hmm. Ibu ayah tu di pasihan Ayah Ibu Ibu, Ibu. beli apa? ya Haton nih. Haton sih. Masyaallah, mas Tarik saha emang mm -hmm. oh, bibi ini. Mm -hmm. mungkin <tuk> nipu, hentikan ayah, hentikan mungkin yang, hentikan luar, hentikan, hentikan bibit.